Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilia TV Hilliard TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate, tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa ya, like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Diawali dengan yang enak-enak nih, sarapan pagi. Sarapan pagi ala Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga. Wow, enak-enak! kali ya makanannya luar biasa deh sehat selalu untuk ayu tinting yang cantik jelita di sini ayu tinting masih ya di district cafe wow sama nih kayak idolanya Ayo Ting Ting lagi makan es krim nih Sama ya sama Lidong Wuk Wow cakep banget deh Gayanya juga hampir-hampir sama tuh Ayo Ting Ting is the best deh ya Lansir dari akun Instagram Kamu-kamu-kamu berhadapan dengan orang yang dicintai Orang yang mencintai lebih dulu Akan selalu menjadi pihak yang lebih lemah gitu tulis kamu-kamu di akun Instagram pribadinya Memberikan caption Ayu Ting Ting yang sedang memakan es krim ya Bersama sang idola Ayu Ting Ting dari negeri jiran sana Semoga apa yang diharapkan ayu ting ting bisa terkabul ya amin ya robbal alamin dan dilansir dari akun di instagram ayu ting ting good morning from anak cantik yang berani sama hewan Enggak kayak bundanya takutan hebat anak bunda top lah ya di sini terlihat ya ada ikis nih yang sayang banget sama binatang binatang kecil ya ikis pinter banget tuh ya megang ular ih mimin jadi geli deh yang namanya ular. Ular ya allah, kemudian disini di sini juga ada ikis nih sama kucing cantik dan di sini kayak kucing tapi bukan ya entah apa deh namanya yang penting ikis hebat betul ya nggak takut sama binatang-binatang kecil luar biasa deh kalah nih wisata ini ada di Lembang Bandung pemirsa tempatnya di Lembang Park Bandung jadi bagi siapa semua yang ingin kayak ikis nih pegang-pegang ular ih licin dan geli banget deh ya liatnya. Yuk langsung main ke Lembang Park Bandung. Pastinya menyediakan dan memang sudah disediakan ya binatang-binatang yang lainnya. Berita selanjutnya di sini kita melihat nih ada ting-ting buat sama Alliancer yang sedang mengomentari status Instagramnya Lidong Woods di sini ada ya, answer saring heal alpha c ting ayo tinting ayo tinting juga di sini ya Hai alpha li book official wow saking ngefansnya ayo tintingnya sama li don si ganteng dari drakor Korea, wow, ganteng banget ya, Pantesan nih ayo tingting ngebagi -ting tuh ngefans sama lidong bu, mimi doakan suatu saat nanti ayo tingting -ting bisa bertemu berjabat tangan dan ngobrol bareng sama artis pujaannya lidong bu, ya Robal Alamin. Dari status tersebut, dari Marlina Nina mengomentari status Ayu Ting Ting dan Alianser, ya, itu Alianser nyebut opa, tapi pakai kasih tahu Ayu. Kalau sudah izin ke Ayu, akak juga ya, Alianser. Kalau ada apa-apa, selalu bobo Ayu nih, apalagi soal work official si keren ganteng. Dan meninggalkan berita si keren dari negara sana di sini ada bayi mungil nih ya Di storynya Ayu Ting Ting dari Amilse di sini ada bayi mungil kecil nih pengen ketemu sama kakak Iki ya Setan Ayu Ting Ting Ibu Mama Ayu Ting Eh untung Pantai Ayunya lama di Bandung Cepat sembuh ya muah love you dari Ayu Ting Ting Di sini ada bayi cantik nih ya Uh, Baiknya dari Aming ingin bertemu dengan Tante Ikis dan juga Ayu Tingting bersama keluarga besar mungkin mau silaturahmi Lebaran ya tapi sayang nih Ayu Tinting yang masih jalan-jalan di Bandung pemirsa jadi uh, adek kecilnya belum bisa bertemu nih doakan ya. Semoga Ayu ting, ting dan keluarga cepat pulang deh ke Depok. Amin ya Robbal 'alamin. Dan keseruan lainnya di sini ada Ayah Ojak nih, Bersama sang cucu tersinta. Bil kiosku merah, rajak lagi main di motor legend nih sepertinya asik. Caption <laughs> dari Ayu Tingting. -ting. Dan di sini Ayu Tingting -ting sedang makan es krim ya dari akun Instagram Ayu Tingting. Di sini menuliskan es krim Jo Aha, enak ya. Di sini ada Dinar Candy mengomentari status Instagramnya Ayu Tingting. -ting. Siapa yang tidak kenal dengan Dinar Candy? As, wanita yang selalu tampil cantik dan modis. Ginak Candy menggoda makan es krim. love untuk Ayu Tingting. -Ting. Terlihat di sini Ayu Tingting -Ting sangat menikmati ya perjalanan liburan Lebaran saat ini bersama keluarga. Di sini datang dari akun Instagram mom Momiting. Selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Happy happy karena cerah hari ini. Terlihat di sini, Mom Aiting bersama Ayah Ojak nih lagi mainan burung ya. Seru sekali sepertinya. Ini doakan semoga Mom Aiting, Ayah Ojak sehat selalu dan selalu berikan rezeki yang halal serta berlimpah. Dan selalu ceria Nia. Menunggu masa tuanya Bersama cucu Dan anak-anak tercinta Saya selalu untuk Ting Dan ayah ojak Dan bagi sahabat semua di rumah Selamat menyaksikan Nia. Perjalanan ayah ting-ting Liburan di Bandung Bagi sahabat semua yang tangan sama ayah ting-ting Yuk saksikan ya Hanya di channel ini Di Aulia TV Insyaallah akan memberikan informasi-informasi Yang terupdate mengenai Ayu Ting Ting, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat beraktivitas kembali untuk semua sahabat di rumah. Oke, sahabat, ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.